Baiklah berasa bales telur dimanapun kalian berada untuk menemani santai malam minggu kalian saat ini Pemimpin akan memberikan vitamin bahagia pastinya langsung dari idola kesayangan kita Sebelum ke kabar terbaru malam ini bersahabat menggunakan menginfokan ada info dari L2W ya Urci donasi Ayo donasi Segera donasi pulsa untuk Hamin 3 penutupan SCTP World 2022 Ini ada inbawa dan info langsung dari L2W ya Untuk warga Konoha Diminta untuk donasi pulsa Bisa DM L2W Semangat terus Mudah-mudahan Idola kesengan kita bisa memborong Piala penghargaan tetap kompak yang tetap semangat, optimis selalu, mendukung yang terbaik buat Bunda Lesti dan Papa Rizky Bila. Selanjutnya ada kabar spesial yang membanggakan juga, ini langsung dari langit musik. Perhatikan persahabat, alhamdulillah lagu Lentera Bunda Lesti Gejora ini di posisi tiga yang tiga besar. Dalam top 50 Langit musik dangdut di bulan Februari Ini kebanggaan Kebahagiaan juga yang kita dapatkan Alhamdulillah lagu Lentera memang Masih banyak diminati oleh Semua kalangan Mampu di urutan ketiga Yang pertama adalah Lagu dari Selfie ya Tetapi Alhamdulillah Walaupun tiga besar Kita patut bangga Semakin banyak dukungan Semakin banyak support yang diberikan kepada Idola kesayangan kita Disimak juga persahabat di kalimat Kampsen yang dituliskan oleh akun Langit Musik Duh malam minggu Hujan gini Doanya para jomblo nih pasti Yuk kita ramaikan dengan pengumuman Langit Musik Top 50 Dangdut Bulan Februari 2022 Suara Ida Cepi eh, Lida Selfie di lagu Bukan Selembar Tisu berhasil Jadi jawara top 50 nih sobat Yey selamat susun posisi kedua ada Sharkisna dengan tak sedalam ini Dan di posisi ketiga Bunda Lesti Kejora dengan Lentera Wah Bunda Lesti ya sudah dipanggil seorang Bunda nih Masya Allah Alhamdulillah di urutan ketiga Selamat untuk musisi dan penyanyi lainnya Favorit kamu ada di nomor berapa nih sob Dukung terus penyanyi favorit Kamu dengan mendengarkan karyanya di langit musik Dan Indie Home TV Itu bersabat ya Alhamdulillah dukungan memang luar biasa banget ya mudah-mudahan semakin banyak doa-doa dan support yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai karya-karya terbaik dari bunda lesti maupun papa rizky pilar dan berikutnya ada vitamin bahagia untuk kita semua di malam minggu di unggahan terbaru papa pilar kita lihat di laman akun instagram pribadinya papa pilar Mengunggah fosingan foto kebersamaannya dengan sang istri Ada anak tercinta kesayangan juga bersama Oma Siwi Wow dan suami ibu Siwi ya Ini luar biasa Alhamdulillah hari ini ketemu dengan Oma Siwi Masya Allah semakin bahagia dan semakin bangga Alhamdulillahnya persahabatnya kita bangganya Karena Leslar selalu dikelilingi oleh orang-orang baik dan orang-orang hebat Salah satunya seperti Ibu Siwi Yang menjadi ibu kedua dari Bunda Lesti Masya Allah Dan kita juga salah dengan Baby L Yang semakin gemas dan lucu banget ya Aduh, luar biasa Dan kita lihat juga di kalimat Kampson yang dituliskan oleh Papa Bilar Berkunjung dulu Abang L ke rumahnya Oma Harsiwi Ahmad. The best banget ya, kita pastinya kangen banget nih. Bunda Lesti dan Papa Bilar tampil kembali di Indosiar. Semoga ada kejutan, ada surprise untuk kita semua ke Konoha. Dan Bunda Lesti dan Papa Bilar semoga ada acara di bulan Ramadan. Amin. Kita doakan support dan dukung yang terbaik.